assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua pasti dalam keadaan baik-baik saja jadi eh, beberapa hari yang lalu itu temenku itu tanya Bro aku di rumah ada PS nih nah rencananya aku mau record mau aku upload ke YouTube itu alat yang diperlukan apa aja barangkali teman-teman di sini juga ada pertanyaan yang sama jadi Bang aku mau record mau ataupun mau live streaming nih tapi gamenya game konsol game nah perlengkapan apa aja yang harus diperlukan baik nggak eh, usah berlama-lama aku akan tunjukkan perlengkapan apa aja sih yang harus diperlukan kalau kita mau record game konsol itu lalu Aplikasi apa yang digunakan untuk report? Oke, aku akan tunjukkan lengkapan apa aja itu. Oke, untuk alat wajib yang harus dimiliki yaitu konsol PS3. Kebetulan ini saya pakai PS3. Lalu pakai monitor. Jadi kalau ada yang tanya bang kalau pakai TV gimana? E, bisa asalkan harus support HDMI ya. Nah, lalu di sini aku pakai laptop jadi kalian kalau ada PC juga bisa laptop atau PC lalu untuk alat berikutnya ini ini nah ini namanya ada adapter card nah, untuk cap card sendiri harus yang dua lubang ya ada lubang in sama out lalu ini USB USB nanti disambungkan ke laptopnya untuk HDMI ini, yang in, yang in ini nanti dari konsol. Jadi, HDMI yang konsol dimasukkan ke lubang in, lalu untuk yang out, ya, ini nanti disambungkan ya ke monitor atau TV. Jadi, harus kalian juga butuh dua kabel HDMI, ya untuk pemasangannya nanti seperti ini nah ini yang dari konsolnya aku masukkan ke ini seperti ini untuk kabel out ini yang untuk TV lalu USB-usb ini nanti yang ke laptop Oke udah semua Oke, selanjutnya kita masuk ke laptopnya Oke teman-teman sekarang kita udah masuk di tampilan desktop setelah semua udah terpasang langkah selanjutnya kalian download aplikasi ya atau software jadi aplikasi atau software ini gunanya untuk record atau ngerekam gameplay teman-teman nah sini aku pakai UBS studio ya nah, untuk cara downloadnya kalian masuk ke Google Chrome di sini ketik aja UBS Studio enter nah, kalian pilih yang download untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi ya teman-teman Nah setelah masuk di menu download di sini kalian tinggal pilih ada Windows ada macOS atau Linux kebetulan di sini aku pakai Windows setelah itu kalian Scroll ke bawah download klik download installer ya nah, setelah terdownload selesai kalian install setelah diinstal nanti tampilannya seperti ini kalian klik UBS studio Oke, ditunggu ah. jadi awal tampilannya nanti seperti ini nah untuk menambahkan biar muncul di sini muncul tampilan dari ps3 nya kalian pilih yang ini tanda plus ini ya head source setelah itu pilih yang video chapter device klik nah kalian uh, ganti nama di sini contoh aku pakai ps3 lalu enter Nah, untuk device-nya, kalian pilih yang USB video. Nah, di sini udah muncul ya, temen-temen. Setelah itu, klik OK. Nah, ini udah-udah udah muncul tampilan-tampilan nah, tampilan dari PS3. Nah, oke, okay, setelah udah muncul, kalian kalau ingin rekam tinggal ini klik start record sudah selesai nah, tampilan gameplay teman-teman nanti ter-record ya oke untuk hasil contoh tampilan recordnya seperti ini baik teman-teman sekian dulu untuk video kali ini jika teman-teman masih kurang paham atau belum mengerti silahkan bertanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe like jika kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian oke sampai jumpa di next video selanjutnya bye bye